Aset, jadi aset itu tidak hanya e, bersifat barang Ya kalau salah ya, hmm. tapi juga e, Tapi nampak ya, nampak, tapi tidak harus bersifat, bersifat barang e, Yang tahan atau yang habis pakai, tapi juga e, sebagai fasilitas, fasilitas termasuk Taman dengan salah satu aset juga kemudian e, tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar halaman sekolah juga merupakan aset. Nah inilah yang perlu kita sampaikan bersama untuk e, bagaimana supaya bisa kita memaksimalkan aset yang ada di sekolah kita memaksimalkan itu supaya bisa berdaya berfungsi dan e, dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk e, menuju pendidikan yang lebih baik tentunya. baik hari ini kita mau mengadakan diskusi bersama terkait pemetaan aset sekolah yang ada diri, di sini ada komunitas praktisi, dewan guru, yayasan dan komite yang mewakili, ada orang tua dan siswa yang mana hari ini tujuannya kita ingin sama-sama -sama mematakan aset-aset yang ada di sekolah maupun di lingkungan sekolah seperti tadi disampaikan oleh Bapak kepala Sekolah, Pak Udiyato bahwa aset itu tidak hanya berupa finansial maupun fisik, jadi ada beberapa aset ada tujuh aset utama yang ada di sekolah dan lingkungan sekolahnya, pertama itu aset manusia kemudian aset sosial selanjutnya aset politik kemudian aset agama dan budaya, aset fisik, aset lingkungan alam, dan juga aset finansial yang terakhir jadi finansial ini sendiri sebetulnya adalah aset terakhir jadi dalam program yang sudah saya ingin, memang biasanya kita selalu mengadakan program, mengadakan kegiatan berdasarkan atau berbasis kekurangan Selalu berbasis kekurangan. Biasanya kalau pada saat kita mau mengadakan kegiatan A, nanti kekurangannya apa? Kita keterbatasan mungkin dana, keterbatasan finansial, keterbatasan orang-orang yang mengelola. Dan itu biasanya akan timbul yang namanya dilema dalam pengertian suatu program. Namun di sini kita diminta untuk menemukan aset-aset atau kekuatan yang sebetulnya bisa kita gunakan untuk menggalang atau melaksanakan suatu program. Contoh, kemarin sudah ada satu aset yang saya jadikan uh, modeling yang pertama saya menemukan aset fisik yaitu ada lokasi atau wilayah kosong tidak terpakai di belakang kelas dan saya kombinasikan dengan aset manusia yaitu beberapa guru mata pelajaran untuk berkolaborasi kemudian aset uh, manusia yang di siswa itu sendiri, kemudian aset lingkungan saya menggunakan salah satu kegiatan yang ada di lingkungan sekitar yaitu di sungai Tahan, sungai Matri kebetulan eh, salah satu guru di lokasi rumahnya itu mengadakan lomba toga, tanaman obat keluarga atau pondok hidup itu saya jadikan aset juga kemudian nanti akan ada pekerjaannya. Pekerjaannya taman yang akan dilakukan atau dibuat siswa itu juga menggunakan aset lainnya, aset alam Contoh, kita sudah dapat aset alam yaitu berupa bambu, ya kebetulan milik salah satu guru kita juga Ibu Oida, ya, yang memperbolehkan untuk memanen bambunya sebagai bahan buat pembuatan kegiatan. Jadi kegiatan di sini kita meminimalisir aset penggunaan aset finansial yang memang terbatas dengan menggunakan aset-aset yang ada. Jadi, ini adalah beberapa aset yang saya petakan bersama tiga orang kelompok saya di program Guru Penggerak. Kelompok saya yaitu pertama Ibu Jumiati, beliau juga mengajar di SMA Al Hayat. Kemudian Ibu Sri, Murni, uh, Sri Mulyani, uh, beliau mengajar di SD 014 sangat-sangat ya. Jadi, aset yang kami petakan di ketiga sekolahnya pertama guru dengan kompetensi trainer. Di sini juga kita punya, kita ada Ibu Sri ada Ibu Hena dan Ibu Uci yang kebetulan lagi pelatihannya ya, bahasanya siap menjadi narasumber IHT maupun pelatihan lainnya secara internal itu juga salah satu aset, kemudian guru dengan kompetensi seni ya, itu kebetulan di salah satu tempat, Ibu Sri Mulyani di SD, beliau adalah guru tari. kemudian ada guru atlet, mantan atlet, kita punya ulis, betulnya ya, bakal guru Uh, dia adalah mantan atlet yang kita bisa maksimalkan potensinya untuk pengembangan kegiatan sekolah. Kemudian guru berprestasi. Selanjutnya aset manusia yang lainnya adalah murid dengan prestasi di bidang olahraga. Ya, kita juga punya sebetulnya meskipun siswanya tidak pernah masuk belum pernah masuk yaitu uh, Muhammad Ali Ridho Dia masuk ke pelatihan dengan provinsi dan juga membawa nama sekolah kemudian murid dengan prestasi di bidang agama baca tulis Qur'an lalu murid alumni pesantren jadi ini juga yang ada di kita jadi murid alumni pesantren yang ada di sekitar kita itu selama ini juga sudah saya pantau beberapa sudah menjadi piloting atau suka mengajak teman-temannya untuk sholat bersama itu juga aset kita kemudian Yayasan dan Komite yaitu sebagai Jembatan Informasi ke atau dari Dinas Pendidikan Selanjutnya orang tua, orang tua juga kita bisa jadikan aset. Jadi kalau di daerah Jawa itu ada namanya uh, POT, paguyuban Orang Tua. Jadi orang tua bisa kita libatkan dalam kegiatan sekolah. Kemudian pihak Dudi, dunia usaha maupun dunia industri. Selanjutnya kepala sekolah, yang jelas tentu saja sebagai pemimpin pembelajaran. Ada juga penjaga sekolah, persuruh sekolah maupun pengawas sekolah. Ini adalah aset-aset manusia yang sudah saya petakan. Mungkin jika ada yang lain belum tersebut di sini bisa disampaikan supaya bisa tambahkan. Karena nanti ini akan kita jadikan laporan bahwa inilah peta atau mapping aset yang ada di SMK Pesisir samboja Jika ada yang bisa perlu ditambahkan bisa disampaikan nanti. Kemudian kita masuk ke aset sosial aset sosial yang pertama ada ini unsur gotok royong yang kuat di masyarakat di sini juga sudah jelas ya biasanya kalau ada ada acara ada hajatan ya sistem perewang itu juga ada itu juga salah satu aset kebiasaan gotok royong itu bisa kita tumbuhkan di sekolah kemudian perhatian khusus pada jam malam ini terjadi di sangat-sangat dan ini bisa kita terapkan sebetulnya di sini di sangat sangga itu kepala sekolah berkolaborasi dengan RT setempat dan juga kelurahan untuk menginformasikan kepada warganya untuk anak usia sekolah itu sudah dilarang berada di luar rumah e, melebihi dari pukul 21 atau jam 9 malam. Ya. Jadi ini sudah terjadi juga di sana. Kemudian ada unsur tradisional yang masih tinggi. Siswa sudah terbiasa dengan kesederhanaan di area yang eh, Bisa dibilang kesederhanaan adalah simbol siswa siswalita. Mungkin tidak ada yang e, apa. Hanya, mungkin ada memang satu dua orang mungkin ke sekolah dengan perhiasan perlebihan dan sebagainya kemudian aset politik yang sama sekali sebetulnya uh, saya tidak mencerna bahwa ada ternyata aset politik ya ter uh, ternyata aset politik sendiri bukan hanya kepada kegiatan politik yang biasa kita tahu yaitu pemilu pilkada dan sebagainya uh, termasuk kegiatan monitoring dari dinas itu juga asetnya aset politik yes. Dan juga kepala sekolah, kepala sekolah yang punya kewenangan tertinggi sebagai pengambil keputusan atau kebijakan. Selanjutnya aset agama dan budaya yang kita ketahui, kultur agama budaya kita di daerah kita cukup heterogen atau kental. Di mana pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan di sekolah bisa kita lakukan dari unsur tersebut. Terus karakter murid tetap bimbing dari nilai-nilai agama. Jadi untuk daerah kita untuk uh, aset agama mungkin sudah tidak dikhawatirkan karena untuk kegiatan-kegiatan rutin agama itu cukup kental di sini. Kemudian ada kegiatan peringatan barang putih di sana-sana yang bisa kita jadikan aset. Nanti akan terjadi di tanggal puncaknya tanggal 27 Januari. Biasanya kita mengirimkan skuad uh, pramuka atau PMR ke sana. Mungkin nanti kegiatan ini juga bisa difolambrasikan beberapa guru mapel bagi siswa yang bisa sana mungkin mereka bisa membuat proyek-proyek terutama mungkin untuk pelajaran sejarah, mungkin mapel sejarah bisa membuat rangkuman atau semacam deskripsi tempat-tempat uh, sejarah di sana selama mereka ada di sana. Terus sejarah historinya sangat-sangat seperti apa bisa dimanfaatkan oleh guru mapel yang lain. Uh, selanjutnya, oh kita kelewatan Masih, kemudian kegiatan upacara pendera yang merupakan budaya kita Dan kita sudah laksanakan itu, sudah tidak masalah Selanjutnya ada buka puasa bersama di bulan Ramadan Pesantren Kilat Ramadan Ya insya Allah juga kita akan tetap terus menjalankan Selanjutnya aset fisik Aset fisik adalah segala sesuatu yang ada di sekolah Itu yang jelas Pertama bangunan masjid, kita ada musola. Bisa untuk ibadah warga sekolah maupun masyarakat sekitar jika ada yang mau Kemudian laboratorium komputer yang sekarang kita tepati Selain bisa untuk praktik komputer siswa Kita buat rapat seperti ini pun akan terasa nyaman Kemudian lapangan untuk kegiatan untuk pacaran senang bermain olahraga Kemudian ruang praktik siswa atau RPS untuk praktik pembelajaran siswa Kemudian ruang kelas yang jelas untuk pembelajaran Selanjutnya aset lingkungan dan alam kita dekat pantai bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran di luar kelas itu salah satunya kemudian ada bukit untuk praktek eskul atau pramuka kita ada bukit Teletabis biasa pramuka di situ kemudian kebun kelapa kebun kelapa bisa kita manfaatkan ya di alayat sudah ada pembuatan nata de coco dari kelapa. Mungkin kita bisa memikirkan apakah membuat yang lainnya Kemudian mayoritas nelayan Nelayan ini juga kita bisa jadikan aset Terutama untuk program Tata Boga Ketersediaan bahan Bahan dasar ya Itu juga aset Kemudian petubara dan sawit Itu juga kita bisa jadikan aset sebagai ketersediaan lapangan kerja Buat siswa Jadi banyak sekali ke Aset-aset yang ada sebetulnya Kemudian aset finansial yang ini yang biasanya selalu kita jadikan tumpuan. selalu kita jadikan andalan. dan di sini dibahasakan bahwa aset finansial adalah aset terakhir. opsi terakhir. jadi ada dana bos, ada dana hibah, ya, penjualan kewirausahaan jika ada, kemudian donatur, kemudian beasiswa untuk siswa, penyewaan tempat kantin sekolah. ya mungkin kita dari dana bos kita ya, kemudian dana hibah juga kadang-kadang ada pahudian kemudian kalau penjualan hasil kewirausahaan di sini kita belum ada kemudian donatur juga kita belum ada donatur itu ada di SMA Al Hayat karena dia bersifat pesantren selalu ada donatur-donatur buat mereka kemudian beasiswa ya, siswa kita ada kita ada PIP, ada KIP, ada juga dari Ibu Hetifah kemudian penyewaan tempat kantin sekolah ini mungkin yang kita belum juga ya dan mudah-mudahan kedepannya semua aset ini ada di SMK Pesisir tapi mungkin untuk laporan nanti ada beberapa yang mungkin yang saya hilangkan kayak kewirausahaan ini tidak perlu ada karena memang tidak ada donator juga tidak ada dan penyewaan tempat kalian sekolah juga belum ada nah mungkin itu tadi ketujuh aset kira-kira ada nggak pendapat dari Bapak Ibu atau Ibu semua ada ada aset yang perlu ditambahkan di sini? yang bisa kita gunakan untuk suatu program, suatu kegiatan yang dampaknya positif buat siswa mungkin siswanya juga kalau punya ide misalnya Pak kita ada ini kebun, bagusnya diapain, bagusnya buat apa gitu siapa tau punya ide <tuh> ya sebetulnya kita juga punya aset yang belum disebut disitu tadi ya, ada taman sekolah Taman sekolah ini juga sudah saya pantau satu tahun terakhir ini, sudah sangat bermanfaat Selain sebagai uh, lahan atau tempat mempercantik, memperindah sekolah Juga dimanfaatkan guru-guru, beberapa guru untuk pembelajaran di luar kelas Dan itu sangat berdampak positif pada siswa Ada beberapa siswa yang sudah saya wawancarai, saya survei, mereka merasa lebih nyaman, lebih tenang Lebih mudah memahami pembelajaran saat berada di luar kelas terutama untuk kelas-kelas yang uh, penuh dengan siswanya, atau kelas besar jadi itu juga salah satu aset yang mungkin uh, luput dari sini tadi, akan saya tambahkan jika ada lagi mungkin, dari Bapak Ibu Aduh. terkam semua ya. jadi ini memang ada manipulasi uh, kamera, karena kegiatan ini harus saya uh, rekamnya dan pemerintah saya edit Uh, kegiatan ini harus saya dokumentasi harus ada berupa rekaman video dan foto katanya kemudian tapi yang kegiatan ini sifatnya real ya sifatnya fakta dan memang harus kita manfaatkan aset-aset potensi-potensi yang ada di sekolah jadi di sini juga perwakilan siswa gunanya nanti jika siswa melihat aset uh, siswa sangat diperkenankan untuk menyampaikan menyampaikan ke bapak ibu gurunya, wali kelasnya, atau siapapun yang bisa disampaikan di sekolah yang mempunyai wewenang untuk itu bisa disampaikan atau pak kita ada ini mungkin kita bisa manfaatkan pak kita ada perlu pembuatan ini, kita bisa inikan ya, jadi siswa juga perlu ada andil untuk itu segala macam kegiatan, jadi kegiatan yang sudah saya, saya jalankan kemarin itu kolaborasi, pertama masih baru tiga mapel tiga mapel yang pertama bahasa Indonesia, IPAS dan bahasa Inggris plus informatika. Itu saya kombinasi untuk pembuatan Taman toga di belakang kelas 10 perawat dan 10 tata boga. Ya, jadi saya sikat namanya kemarin kepo Toga Ya, keperawatan, tata boga dan tanaman obat keluarga. Jadi kombinasi dari dua kelas untuk membuat itu jadi depan pun nanti akan ada produk e, Kemarin sudah dapat ide produk mereka dari Taman di tempat Ibu Noraida di Sulematri Mereka targetnya tahun depan sudah jual produk upur dingin Dari rempah-rempah Kemudian jamu Bentuknya kemasan itu target mereka Dan target produk ini nanti akan berkaitan dengan Pembelajaran yang lainnya, contohnya kewirausahaan nanti mereka bisa perdagangkan itu, perjualbelikan, belikan kemudian pelajaran yang lainnya itu juga akan bisa e, berkaitan, jadi ini juga membuka kesempatan buat guru-guru lain jika ingin berkolaborasi dengan rekan-rekannya terkait dengan pembelajaran ya, mungkin ada lagi kalau ada tambahan? cukup ya? UKS, ya eh, mungkin Sri. Waalaikumsalam penjualan seragam paling tidak bisa mensejahterakan anggotanya demikian uh, apa yang saya sampaikan atas waktunya saya ucapkan terima kasih ya terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, atas pendapatnya ibu Sri ya ternyata saya juga luput ya benar sekali kooperasi sekolah ya meskipun dari pengelolaan yang baru yeah. tapi memang besar harapan kita kooperasi sekolah kita bisa maju, mungkin bisa kita melihat dari kooperasi-kooperasi sekolah di sekolah lain ya karena yang kemarin juga saya lihat di uh, kooperasi sekolah tetangga kita di SMA Negeri 1, Muara Jawa itu bahkan sudah ada yang namanya uh, simpan pinjam karya anggota gitu ya jadi anggota itu bahkan bisa pinjam sampai limit ada yang 20 juta bahkan ya. wah itu itu bukan main sekali, jadi dengan ya, bosnya pun ada bunga yang sepersekian, 0,% persennya itu tadi. Uh, tentunya sangat membantu jika memang nanti ini bisa berkembang. Ayah, kemudian saya, <coughs> saya tambahkan kembali. Ya, boleh, Bu? Uh, maaf ya, Pak. Uh, modal politik di sini kita kan udah bisa mungkin kalau tepat itu pun bisa dipakai. Dan saya rasa... Untuk politik, untuk layanan kesehatan Kita kerjasama dengan puskesmas Mas Hadil ya Pak ya Hadil ya. bagi namanya di samping pertanyaan kita ini Nah sini kan itu saya rasa Layanan kesehatan ini berupa pemberian vitamin A ya Dan untuk penambah darah ah, untuk, untuk siswa Putri darah. Iya darah, darah. Uh, Ini sini bisa dimasukkan karena dengan Adanya kerjasama ini sehingga uh, anda pun juga pernah juga pemeriksaan kesehatan ya berupa kita gula darah kita, kemudian apa tekanan darah, kemudian apa lagi, pokoknya seperti itu dan itu juga bisa menambah apa ya maksudnya berdampak untuk peningkatan kesehatan siswa kita maupun guru-guru. Iya -guru benar saja. sekali bu. Ya, terima, ya. terima kasih bu, jadi sangat ya, uh, membantu sekali ada layanan kesehatan bu ya jadi pemanfaatannya bisa buat pemberian penambahan darah untuk siswa putri dan pemeriksaan kesehatan bagi warga sekolah warga sekolah, jadinya kan berarti semua yang ada di sekolah ya benar sekali ini juga salah satu aset politik, jadi kerjasamanya dengan itu uh, mungkin juga ini juga saya perlu menambahkan juga terkait dengan peran atau otomatis uh, pihak Dudi tadi Bu ya, ya. Uh, itu juga termasuk lingkungan tadi, cuma karena juga ada Birokrasi di sana ya. ada Birokrasi, ada MOU ya MOU jadi ini sangat berperan, jadi aset-aset seperti inilah yang memang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan-kegiatan positif ya. uh, untuk siswa ya mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada tutur kata pokok dibawahkan, butuh kata yang salah Orang bilang, wabarakatuh